Kesehatan. Pak, saya minum kefir, minum jus pro, atau minuman cuka apel yang disarankan sama orang kesehatan, atau bahkan dokter, minum cuka apel bagus, tapi itu kan pH-nya rendah, Pak. Kalau cuka apel bisa 4. Kita berlatih olah nafas untuk naikin saturasi, naikin pH tubuh. Tapi bagaimana dengan minuman-minuman yang berpH rendah? Oke, Olah nafas membuat metabolisme tubuh kita mampu mengatur pH tubuh. Jadi walaupun minumnya pH 4,5, tetap pH darahnya akan 7,35 sampai 7,5. Tapi pH air seni itu bisa di bawah 7 karena sampahnya dibuang, asamnya dibuang lewat uh, urin sehingga pH urin lebih rendah dari pH darah. Nah, tapi kan indikator yang kita tes selama latihan ini adalah pH urin, benar gitu ya. Tapi tubuh akan menjaga darah pH-nya stabil. Nah, sekarang soal minum yang ph-nya rendah, kenapa saya bilang tidak masalah? karena nanti dengan metabolisme yang diperbaiki lewat olah nafas ini, maka minum ph berapapun nanti kencingnya juga bisa di atas 7. kok bisa begitu? Oke, kembali ke pelajaran biologi waktu SMP SMA, ya saya mengulang aja mengingatkan kita pernah belajar mengenai ph tubuh terutama lambung. Bapak Ibu makan minum, terutama makan ya sebenarnya ya dicampur dengan minum apapun, mau minum yang pH-nya 8, 9, itu malah lambung kasihan kalau pH-nya terlalu tinggi. Di lambung itu pH harus 2,5-3. Dan lambung akan memproduksi HCL sampai tercapai pH itu. Supaya apa dengan pH 285 lima sampai 3 Tulang yang keras jadi nyonyot. Bahkan suhu di lambung lebih tinggi daripada usus halus, usus besar, usus 12 jari. Itu ya Itu seperti direbus, dimasak. Ya, tapi tetap tidak sampai mendidih, ya, tapi dia lebih sedikit, lebih anget. Itulah lambung ya, dengan ditambah juga asam HCl yang diproduksi, namanya asam lambung. Itu kan asam HCl dengan pH 2,5 sampai 3, maka bakteri patogen, bakteri jahat itu akan mati, terutama bakteri yang tidak tahan asam. Nanti di darah pH-nya 7,35 ke atas sampai 7,5, itu bakteri kayak virus yang tidak tahan pH di atas 6 ya akan mati. Hebat ya. Jadi di lambung dibikin tiga dulu, 2,85 sampai 3. Nanti sampai di darah ya, kita dites pH darah atau gas darah, pergi lakukan dia, gitu, pH-nya berapa? Kalau emang di bawah 7, apa di bawah 6, bermasalah ya, komorbid. Tapi kalau kita urinnya aja 7,3 sampai 8 ya atau dari 6,97 lah ya, 7 provatif di situ, 6,8 6,9 masih oke okay. kalau banyak minum yang asem, tentu akan buangannya asem. Tapi pH darahnya enggak Nah, kalau kita minumnya makanannya malah terlalu alkali, artinya apa? Lambung akan produksi asam lambung lebih banyak lagi, malah bisa jadi begah, ya perutnya kayak begah. Nah, sekarang gimana menyiasatinya supaya lambung juga nggak kerja keras? Kita butuh probiotik yang yang pH-nya asam. Minumlah jus pro nanti akan kita pelajari dalam minggu-minggu selanjutnya minuman fermentasi dari aneka jenis buah-buahan makin lengkap buahnya, makin lengkap, ego, lengkap enzimnya dan lengkap antioksidan. Ada karotin, ada beta karotin, ada vitamin C. Waduh itu antioksidan yang kalau beli bisa jutaan, ya, kita produksi sendiri. Makin banyak buahnya, makin lengkap antioksidannya. Kita fermentasi tiga hari tapi semua gula dalam buah itu berubah jadi asam organik. Nah, ini kan pH-nya 4.5 atau kefir juga susu. Ini makannya, minumnya bersamaan dengan makanan. Jadi sambil makan, itu kita minumnya juspro atau kefir. Sehingga nanti makanan dan kefir, makanan dan juspro ini dicampur di lambung, katakanlah pH-nya jadi 5. Berarti lambung butuh mengeluarkan asam lambung sedikit untuk mencapai 2,85 sampai 3. Jadi justru memang penaringan kerja lambung. Karena di lambung pH-nya harus 3. Tidak bisa tidak. Kalau enggak bakteri enggak mati. Nanti penyakit muncul semuanya. Nah, nanti kalau mau minum air alkali, gitu ya. Kalau saya sih nggak ngapain, gitu ya. Emang di sini ada pro dan kontra. Semua dokter setuju bahwa kanker mati dalam pH tinggi, tapi tidak semua dokter setuju dengan minum air alkali sampai menteri kesehatan yang dulu, gitu ya. Yang dua periode yang lalu itu kan minta merek tertentu, saya nggak sebut merek yang menjual air alkali dengan klaim menyembuhkan kesehatan, menyehatkannya disuruh cabut menyembuhkannya dirus cabut enggak boleh klaim itu ya bilang aja air alkali itu menteri dulu yaitu Pak kalau nggak salah yang ibu Fadilah itu ya itu keras ngomong begitu gitu ya saya juga punya beberapa temen dokter yang melarang malah nggak usah minum air alkali ya tubuh aja mekanisme yang bagus gitu ya kalau air alkali boleh air alkali alam yang air air terjun gitu ya bukan yang dibuat oleh listrik atau alat manusia apalagi al alkalinya nggak bisa bunglon nggak bisa bunglon itu kita tiup pakai udara yang ada CO2nya jadi air itu pasangan merek diktiup begitu pHnya nggak berubah lah nanti perut apa nggak begah itu gitu ya jadi sekali lagi Perut kita ini bukan kayak cawan kimia gitu ya, tubuh kita ini. Sehingga sampai, pengennya mempertahankan tubuh alkali, lalu nggak makan ini nggak makan itu gitu ya. Tubuh kita itu ada metabolisme yang cukup kompleks sebenarnya ya. Tapi contoh praktisnya itu di lambung aja pH-nya 2,3 sampai 8. Nanti keluar dari lambung, di di darah, tubuh kita pH-nya beda lagi. Itulah hebatnya manusia gitu ya. Tubuh kita ini bagian satu dengan yang lain, pH-nya bisa berbeda. Tapi yang pasti yang ekstenu ya lambung ya itu ph-nya seperti itu ya nah terutama ketika jam-jam makan karena pada jam makan dan tubuh lambung mendeteksi itu makanan maka diproduksilah asam lambung ya gimana kalau tubuh mendeteksi itu bukan makanan minum ya, makanya juga ada dokter yang menyarankan kan kalau pas makan minumnya jangan banyak-banyak sebelum makan aja minum nanti dua jam atau setengah jam satu jam setelah makan ya baru minum lagi setelah makanan keluar dari lambung nah pada waktu itu kalau mau minum air alkali, kalau saya menganalisa, menganalisa, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Itu sebenarnya bisa ketika tahu kenapa, maka bisa disiasati. Maka juga kalau misalnya ada dokter ya yang pasiennya kanker, kanker pH-nya di 4 sampai 5. Ini resep dokter nih, suruh minum sodium bikarbonat. Pasti suruh minumnya bukan bersamaan dengan makan. Kalau makan sodium bikarbonat bersamaan makan, Malah, mak makanannya jadi alkali banget, asam lambung diproduksinya banyak banget. Pak, pakai pasti resep dokternya itu suruh makan minum sodium melawan itu dua jam atas sudah dua jam, sesudah makan paling enggak satu jam. Apalagi kalau sodium bicarbonatnya dilarutkan dalam air, jadi rebus air atau digerus, diaduk dari cairan. Minumnya satu jam atau sesudah makan atau satu jam sebelum makan. Kalau dua jam itu jam snack lagi. Bercampur dengan makanan, lambung mendeteksi itu makanan ya kalau asam lambung. Jadi minum sebagai air sehingga tubuh menyerap airnya. Jadi soal pertanyaan atau ada orang juga yang menyatakan wah jangan minum itu nanti ph-nya turun. <laughs> itu bayangannya cuma tubuh itu satu wadah gitu ya lalu kalau minum kefir ph-nya turun tubuh kita itu ada tangan kaki ada lambung ada usus 12 jari ada darah gitu ya Dan waktu saya lihat yang ngomong oh iya emang bukan dokter bukan medis gitu ya ya maklum gitu ya jadi bapak ibu bisa bertanya ke dokter pasti nanti nggak jauh dengan apa yang saya katakan ya saya bukan dokter tapi saya dokter ya banyak manggil saya pak dok nanya dong pak dok gitu ya boleh juga pak doktor tapi bukan dokter ya, saya dokter cuma saya belajar banyak mengenai kesehatan dan saya punya teman dokter banyak karena saya ada di lembaga juga yang namanya sahabat orang sakit dan kita banyak menangani pasien ya termasuk orang-orang yang nggak bisa berobat yang pergi ke kota tertentu di mana kita punya rumah singgah jadi ya, bisa tinggal di situ gratis makan minum semuanya diberikan ya jadi bang, saya pelayanan dalam salah satu pilar pelayanan saya adalah sahabat uh, orang sakit ya. Terima kasih, Bapak Ibu, sudah sebentar. Saya makan.